Tapi kita lanjutkan bab idzah talamatil mar'atu bab jika seorang wanita mimpi berjima mimpi basah ya entah basah atau tidak yang penting mimpi berjima ih talamatil maratu artinya wanita mimpi berjima Alimam Al Bukhari bawakan hadis qala hadasanab Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisyam bin Urwah an abihi an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah ummil mukminin dari ummu Salamah Isteri Nabi SAW ibunda kaum ibu mukminin. Seluruh isteri Nabi disebut dengan umul mukminin wa zawaju ummahatuhum. Dan isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ummu Salamah berkata, ja'at Ummu Sulaim imraatu Abi Talhah. Telah datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talhah. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tetapi Anas bin Malik bapaknya meninggal dalam kondisi non muslim. Ya, meninggal dalam kondisi Abunya Anas Abinya Anas meninggal dalam kondisi non-Muslim Maka setelah itu Umus Sulaim menikah dengan Lelaki yang lain namanya Abu Tolha. Ya Waktu Abu Tolha waktu masih Kafir kemudian melamar, melamar Umus Sulaim kata Umus Sulaim Saya mau menikah dengan engkau Dengan syarat kau masuk Islam Maharnya masuk apa? Islam. Akhirnya Abu Tolha, ya Karena cinta kepada Umus Sulaim Akhirnya dia masuk apa? Islam Kemudian dia menjadi seorang perjuangan luar biasa Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim istrinya Abu Talha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqolat kemudian dia berkata, ya Rasulullah inna Allah la yastahyi minal haqq. Dia kasih mukaddimah, dia berkata, wahai Rasulullah sungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Artinya dia ingin menanyakan sesuatu perkara yang mungkin malu untuk disampaikan, tetapi ini karena ini masalah agama. Masalah Al-Haq, maka Sebagaimana Allah tidak malu menyampaikan Al-Haq Maka aku pun tidak malu untuk Bertanya tentang masalah kewanitaan ini Maka dia kasih muqaddima Kata dia, Ya Rasulullah, inna Allah La yastahi min Al-Haq, wahai Rasulullah Sungguhnya Allah tidak malu dengan Kebenaran, hal al mar'ati Min guslin, idha hayah talamat Apakah seorang wanita Wajib untuk mandi Junub, jika dia mimpi Berhubungan dengan lelaki Fakala Rasulullah Sallam kata Rasulullah naam ia wajib kalau dia melihat air artinya waktu dia bangun dia melihat basah di kemaluannya ada air yang keluar ya maka dia wajib untuk mandi ee, junub ya hadis ini ya diriwayatkan ya dalam banyak e, lafal Di antaranya ketika Ummu Sulaim bertanya limul mar'ah ya Rasulullah? Apakah tatkala uh, apa namanya? Dia bertanya. Ummu Salamah waktu mendengar pertanyaan Ummu Sulaim, Ummu Salamah bertanya, "Hal mar'ah mar'atu ya Rasulullah? Apakah wanita mimpi <laughs> mimpi berhubungan ya?" Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, "Faghatat Ummu Salamah wajhaha." Waktu Ummu Sulaim bertanya, ada Ummu Salamah di situ. Waktu Ummu Sulaim bertanya ya Rasulullah, apakah wanita kalau mimpi berhubungan dengan lelaki wajib mandi junub maka saking malunya Ummu Salamah maka Ummu Salamah pun menutup wajahnya dengan kain ya karena malu tersipu malu mendengar pertanyaan tersebut. Dalam riwayat yang lain, fathah ikat Ummu Salamah. Ummu Salamah tertawa mendengar pertanyaan tersebut. Ya. Uh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya jika wanita atau lelaki hukumnya sama bermimpi melakukan hubungan senggama ya apakah dengan siapapun ya apa dengan istrinya atau dengan yang lainnya ya istri pertama istri kedua enggak ada urusannya pokoknya mimpi atau mungkin melihat sesuatu yang membuat hasratnya dan yang lainnya ya maka kemudian dia bangun dan dia melihat ada air basah di celananya, ya maka dia wajib mandi junub. Tetapi kalau ternyata dia bangun ternyata tidak ada air di celananya, tidak ada basah, berarti tidak wajib mandi junub. Ya, berarti mimpi dia tidak sampai terjadi ejakulasi, ya tidak wajib mandi junub. Jadi hanya mandi wajib mandi junub kalau keluar air mani, baik laki-laki maupun wanita demikian juga kalau seorang bangun tidur kemudian dia mendapati ada basah di celananya di roknya atau di celananya sementara dia tidak ingat bahwa dia sedang mimpi dia bingung, saya mimpi atau saya tidak tidak mimpi kok dapati basah maka dia lihat kalau air yang dia di celananya tersebut dia cium dan dia yakin ini kan ada air mani punya bau aroma tersendiri kalau dia cium ternyata ini aroma mani maka dia wajib mandi junub tapi kalau ternyata dia cium tidak ada aroma mani Ya, maka bisa jadi madhi, bisa jadi Hanya sekedar mungkin cairan kencing yang keluar Maka dia tidak wajib mandi junub Hukum asalnya dia suci Hukum asalnya dia suci Saya ulangi, dia hanya wajib mandi junub Kalau dia yakin air maninya keluar Dan dia lihat itu benar-benar air mani Maka dia wajib mandi junub Adapun kalau dia ternyata tidak keluar air mani Atau dia ragu ini air apa Maka tidak wajib mandi junub Karena hukum asal seorang dalam kondisi suci dan kita punya kaeda aliakinlah Yazulu keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan.